karir pekerjaan hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Gemini di Bulan Oktober Tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kepada Kartu kesehatan seorang Gemini di bulan Oktober Tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil Kartu Keuangan seorang Gemini di Bulan Oktober Tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil Kartu Kartu Pekerjaan seorang Gemini di bulan Oktober Tahun 2020.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 Ini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang Gemini di bulan Oktober adalah ten of sword ataupun 10 pedang Secara umum, ten of sword itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai, orang yang ia cintai, orang yang ia sayangi, serta mendapatkan pengkhianati dari dalam diri sendiri yang dalam kategori ini merupakan kata hati lain dari kata yang keluar. Kata hati tidak bisa dibohongi di bulan Oktober sehingga di sini sangat mempengaruhi kesehatan. Dan di sini menggambarkan kepada kesehatan seorang gemini, kesehatan gemini akan menurun di bulan Oktober tahun 2020 itu dikarenakan seorang gemini mendapatkan pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan selama ini ataupun yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di mana pengkhianatan tersebut merupakan dari seseorang yang ia percayai, merupakan seseorang yang ia sayangi selama ia berkarir dan selama di kehidupannya. Dan di sini, akibat pengkhianatan itu, kesehatan Gemini akan sangat down ataupun sangat drastis menurun. Dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umum, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan Gemini menurun dikarenakan seorang Gemini mendapatkan pengkhianatan yang tak pernah ia duga sebelumnya, Di mana di sini seorang orang tua merupakan sosok seseorang yang memberikan ketenangan kepada seorang Gemini dan membagikan seorang Gemini agar lebih fokus dan lebih baik lagi kesehatannya di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk kartu keuangan seorang Gemini di bulan Oktober adalah For open tackle ataupun 4 koin Secara umum, for open tackle itu diartikan zona nyaman, zona keseimbangan, zona titik terang, dan zona yang sangat bagus di dalam kategori keuangan Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2020 itu tidak akan mengalami gangguan apapun Dikarenakan keuangannya berada di dalam zona nyaman, zona terkendali, meskipun ia mendapatkan pengkhianatan dari seseorang, dan di sini juga menggambarkan dua koin merupakan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang Gemini itu akan sesuai kepada pendapatan dan pengeluarannya di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini satu koin dalam kegalaman merupakan apapun usaha yang dilakukan seorang Gemini di bulan Oktober ini akan membuahkan hasil yang sangat bagus ataupun yang sangat yang memuaskan kepada keuangan seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2020. Dan satu koin di kepala merupakan ide-ide akan selalu Gemini dapatkan untuk mendapatkan penghasilan di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of Swords, secara umum page of Swords itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini di dalam zona nyaman, zona kestabilan di bulan Oktober, di mana seorang anak merupakan adalah sosok seseorang pembangkit semangat kepada seorang Gemini untuk mencari keuangan serta mencari rezeki di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita kartu kartutan pekerjaan seorang Gemini, dan kartunya adalah six of one ataupun enam tongkat. secara umum six of one itu diartikan pencapaian kemenangan mendapatkan pekerjaan meskipun mendapatkan pengkhianatan dan disini seorang Gemini belajar dari kesalahan masa lalu di dalam kategori pekerjaan dan disini menggambarkan kepada karya pekerjaan seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2020 itu mengalami peningkatan meskipun ia mendapatkan pengkhianatan di bulan itu juga dan di sini seorang Gemini Belajar dari kesalahan, serta belajar dari pengalaman yang ia dapatkan di bulan Oktober, sehingga di sini seorang minimum memperbaiki kesalahan itu dan mendapatkan karir yang sangat bagus di bulan Oktober, yang menunjang keuangannya serta kehidupannya lebih bagus lagi, serta di sini karirnya akan sangat cemerlang di bulan Oktober tahun 2020. Dan itu support energinya adalah Page of Pertakel cara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kepada karir pekerjaan seorang gemini karirnya akan sangat bagus di bulan Oktober tahun 2020 meskipun ia mendapatkan pengkhianatan dan di sini doa dan dukungan dari seorang anak merupakan sesuatu yang mendukung serta sesuatu yang sangat bagus yang dapatkan oleh seorang gemini di dalam kategori karir pekerjaan di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya kita kartu hubungan asmara dan kartunya adalah Seven of cup ataupun tujuh piala. Secara umum Seven of cup itu menggambarkan memiliki banyak keinginan serta akan gagal fokus kepada yang berada di depannya. Dan di sini semua keinginan itu belum bisa ia dapatkan serta ia wujudkan di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini menggambarkan untuk asmara seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2020 ia ingin memiliki banyak hubungan asmara kepada orang lain dalam artian memiliki banyak pasangan di luar pasangannya yang sekarang dan efek keinginannya tersebut ia akan mengabaikan serta tidak akan pernah mengabari seorang pasangan dan membuat seorang pasangan akan semakin menunggu Gemini di bulan Oktober tahun 2020 dan dalam hal ini bisa digambarkan ataupun dikategorikan akan terjadi miskomunikasi antara pasangan bersama seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2020 akibat ulah seorang Gemini yang ingin memiliki banyak pasangan dan di sini seorang Gemini belum mampu untuk melakukannya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan ataupun ingin memiliki banyak pasangan di bulan Oktober, di mana support dan dukungan yang ia dapatkan adalah dari seseorang ataupun respon ia dapatkan dari seorang wanita yang merupakan ia targetkan menjadi pasangan di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman. Secara umum, The Hangman itu diartikan pasrah namun tetap yakin yakin karena kuat yakin karena mampu melakukan serta menjalaninya. dan jika kartu dengan kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan pengkhianatan yang mengakibatkan kesehatannya akan semakin turun dimana ia mendapatkan masukan dan support serta dorongan dari seorang orang tua agar fokus dan kembali mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan di sini The Hangman menggambarkan seorang orang tua Gemini merupakan sosok seseorang yang yakin kepada seorang Gemini bahwasanya Gemini mampu bangkit untuk memperbaiki kesehatannya di bulan Oktober tahun 2020 sebagaimana biasanya. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Gemini di sini menggambarkan keuangan Gemini berada di dalam zona nyaman, zona kestabilan serta ia bisa mengkontrol Keuangannya di bulan Oktober tahun 2020 di mana ia mendapatkan support dan doa dari seorang anak yang merupakan anak Gemini sendiri. Dan di sini, The menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang kuat dan yakin kepada kemampuannya untuk memperjuangkan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi untuk kedepannya ataupun di masa tuanya. Dan jika kartu dalam Gatman kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Gemini di sini menggambarkan, seorang Gemini karirnya sangat cemerlang di bulan Oktober, di mana dukungan dan doa dari seorang anak yang merupakan anak Gemini sendiri, yang merupakan masukan ataupun aura yang positif kepada seorang Gemini sendiri. Dan dengan di sini menggambarkan, seorang Gemini pasrah, tetap yakin dan tetap fokus menjalani karirnya, sehingga di sini karirnya akan semakin cemerlang dan semakin bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya jika kartu dengan gatmen kita temukan dengan kartu hubungan asmara Gemini di sini menggambarkan, seorang Gemini memiliki banyak hasrat ataupun memiliki keinginan yang lebih untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu, di mana ia mendapatkan respon yang positif dari seseorang, wanita ataupun yang dijadikan target menjadi pasangan, dan dengan gatmen di sini menggambarkan, meskipun seorang Gemini belum mendapatkan impiannya untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu di bulan Oktober namun dia akan berusaha dan yakin kepada tenaga serta upayanya untuk mendapatkan pasangan yang lebih satu di bulan Oktober tahun 2020 yang berdampak kepada miskomunikasi kepada pasangan dan untuk angka keberuntungan suranggem ini di bulan Oktober itu berada di angka 10, 16, 67, 78, dan 81